Assalamualaikum. Hai guys. Identitas muslim sejati itu taat sepenuh hati. Bukan kayak gini nih, ibadah lancar, maksiat jalan. Sedekah setiap hari, tapi beli rumah pakai KPR ribawi. Cicilan bayar setiap bulan, nggak bisa bayar, rumah ditahan. Sudahlah riba, rugi dunia, akhirat pun disiksa. Lantas apa sih yang menghalangimu untuk membeli rumah secara syar'i, guys? Apa kalian menyangka rumah syariah itu tidak modern, tidak milenial, tidak update teknologi, dan tidak full furnish? Apa kalian cemas developernya tidak amanah? Takut ditinggal kabur sebelum rumahnya jadi? Atau jangan-jangan kalian memang tidak mau taat kepada Allah? Hmm, tentu saja pertanyaan yang terakhir, enggak kan? Memperkenalkan Jati Jatisari Village Bekasi Rumah syariah milenial pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memberikan value kemudahan melakukan ketaatan. Dari pintu depan sampai belakang, semua dibangun untuk kemudahan ketaatan para penghuninya kepada Allah. Guys, kalian tentu tahu ini kan? Satu, isi rumah itu aurat, Tidak boleh mudah dilihat orang, sehingga pintu utama kami buat menyamping. Dua, denah dan interior mengikuti rumah Nabi. Semua sesuai fungsi, nggak ada yang mubazir sama sekali, dan tentu saja tetap sesuai kebutuhan. Tiga, kamar anak laki-laki dan perempuan terpisah. Ini sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini wujud ketaatan bukan? Empat, fitur smart home menunjang kebutuhan milenial untuk jadi muslim produktif sesuai anjuran Nabi. Tinggal duduk, kamu bisa melakukan banyak hal sekaligus lima Dengan CCTV, para ibu bisa berantisipasi ketika menerima tamu agar segera mengenakan hijabnya. Wah! enam Tempat cuci jemurnya kami buatkan di dalam rumah. Sehingga para ibu tidak lagi bolak-balik mengenakan hijab syarinya saat mencuci atau menjemur. Karena semua dilakukan di dalam rumah. asyik kan? Istilahnya tidak harus setelah dulu baru disebut orang yang taat. Dengan membeli rumah kelas Jati Sari Village, sejatinya value ketaatan sudah kalian dapatkan. Gimana guys, masa nggak tertarik sih? Oh iya ngomong-ngomong, sekarang tersisa di bawah 10 unit lagi loh. Ayo buruan, survei dan beli unitnya sekarang.